danlemnilai 5 yang jaun mereka kalau malam tidurnya sedikit Jadi kalau malam turunnya sedikit ngapain ya video call denek malam tidurnya sedikit belum ibadah Allah menciptakan Siang hari untuk bekerja cari manisa, malam hari untuk istirahat. Tapi lek pengen pendapatan lebih kan ya butuh lembur Misalnya kerjane jenengan normal, jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Tapi dia kebutuhan gede, butuh sang oke, ditawani lembur kerja malam, kurun badan, kurun, ong kerja gede kok lemburan. Oh, diteruskan badan nih kondonya mawani mulai butuhan gede diri lembur-lembur enggak perlu nyolong gue dicontok no karo pejabat-pejabat yang udah korupsi masuk anggota DBR sakkotai jumlahi patang puluh limon ngasih korupsi patang puluh si jiw dia waramek rapat gue mergut butuhannya gede wani niru Arep ditiru ya sing sing apa sing arep. Ken arep korupsi iki le apa? Laa hawla wa Eh bu. Butuan bu lembur -lembur. Ten dunya mawon lek gadhah butuhan ageng niku direwangi lembur-lembur. Apa mana niki arep ten swarga sangune kathah. Nek ora gelem lembur kurang lho sangomu soalnya alene awan, ayo bapak-bapak nek awan ini iki lek golek ganjaran karo golek bayaran. Ibu-ibu akeh iki awan ngaji karo ngerasani Ayo <tongan> awake lek maksiat timbang lek <tongan> taat, to awake lek blarah timbang lek ibadah, awake lek dosa timbang lek poso. Awane wis ngono, mulo bengine kudu lembur melakukan amaliyah malam hari diantarane nyolong kelem <laughs> wicodot <With our> <laughs> sholat mau zikir amaliyah malam hari nih wa dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah sunnah untuk mendapatkan pahala tambahan. Agar kalian ditempatkan pada kedudukan dan derajat yang terpuji. Amin Allahumma. Insya Allah yang sumber wadungi sekulino tangi bengi apa nge? Ini apa? Ini orang uyu. yang orang uyu yang em barngoyo terus sholat betennya pok turu malih ya Allah nge-nge no, rauh siom cewa nge nah barngoyo turu malih nge-nge ih hmm, gila nih nge-nge-nge dok tepet sholat langkung-langkung sempur sepuh umur wese ketmugah nih niku terus peringatan kali Allah turune rangiro suwe apa kuat? di dalam kondisi normal umur 50 ke atas mapan turu jam walu terus tangi tangi isuk jam limo kuat? rangiro kuat mergawis cukup bis ini ga ngono ke puyuh itu peringatan dari Allah apalagi uban di kepala sudah bertabur pandangan mata sudah kah kulit kulit sudah pada dur gigi satu persatu mulai dur panganan karek dur di atas kah Sur, letang letang nendur tempat ti dur nih mengkari kukur ku dur tangi turuis gak kuat melaku nyangsu Mor bi tanda nih engkas, arep nyusul gus tuh gus jelingke sholat naik pengibu oh cuma yang jaga nok sholat fardu boleh tambahan emang sholat fardu subuh duh asar magrib bisa ke sholatmu yang kualitas buah naga akbar itu nih mulai kon golek pahala tambahan terus tilawatil quran bengi moco quran ini banter-banter gak pareng orang wong sing istirahat malam hari soalnya ngerti waya islam nih gue gak duduk mangu mentang-mentang ngibaca malam moco quran jadi buantar tonggo-tonggo ini nembe istirahat ganggu tonggo sing istirahat gak entuk lirih-lirih mawon kita harus saling menghargai kita mayoritas kita harus menghargai saudara kita yang beragama lain sebagaimana saudara kita yang beragama lain juga menghargai kita setuju? ya harus seperti itu Mulane, kula alhamdulillah seneng banget acara pengajian dan gini sumber wadung sedulur-sedulur pecalang derek tiplah derek berperang aktif wah oh, seneng ketok buyupe ketok rukuneh ini mudah-mudahan menjadi percontohan di daerah-daerah yang lain. Abi rukun dalam kehidupan bermasyarakat mana rukun lah kepenak dong. Dua jam-jamku duduk nyapok sama nesu mau ngaji kok rain kok uwe sih lo <SILENCIO> lorang larang lorang larang rupa yung gua rego sampat lama terus sing nomor tiga nopo amalia malam hari bu malah minget dibapul es kayak ujian ujian nih ngaduh Pikir wengi eh, eh, sering sering dipirengke to tombok ati <tik> <tik> ayo bareng ta quran itu Terus Kaping Pindu Sholat Wengi Lakononon Sholat wengi itu Kaping aben kutu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 ngetes-tesan kenapa <tuh> <tuh> <tuh> bangkitmu ngomong mehromcam gini-gitu -gini? Wi, sehingga nih ngetes kula penjenengan sholat kuih luhi habik tini bang uh, tapi naik sumber wadung kan turu turuhi luhi kepenak tini bang bukti nih, nih anak subuh dan subuh kayak wong wadung berwadung akeh di sing langsung sholat jamaah subuh kalau sing sek turu. Uh. makanya nek wayah subuh masjid berwadungnya akeh di wangnya karo caga uh. ya Allah nek wayah sahur ngatah-ngatah ke istighfar maka maknanya sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta falakutani wa ana abiduka wa ana ana ahdika wa waandika mastabatu a'udhubika min syarri ma sunatu abu laka bini amatika wa abu ubi dambi faghfirli fa inna hu la yaghfirutu illa anta anjing nabi dawuh tako wangi maknanya sayyidul istighfar waktu isu wa awane mau mati melepus waktu ini saya sehidul istighfar waktu sore kok bengi ini mati melebus warga Dan jenengan rencanane rencananya bincang mati ini awan apa bengi <SILENCIO> nah ini orang ngerti ya diwoco terus ya esok ya sore ya esok ya sore sak wayah wayah mati kan vis moco langkung-langkung nek waktu sahur indonya bian niku aman tentrem soalnya bian wong itu nek sahur do istighfar do tangi Gak iso tangi, nah, turunnya sore kok wong Sore mpon turu wong derek hiburan. Listrik mhon derek wonten, wong biyane sore-sore wis do turu. Kulo wong biyen anake akeh HP. Sumeng niki gak bisa bengpiro pira. Oh saiki. Allah-allah Turu-turu nek wes ngeloni HP, nggih boten? Nggih. Nggih boten? Nggih. Radhi karo setan. Ben, ben. Ben. di dalam harta mereka ada haknya orang yang meminta-minta atau orang yang membutuhkan tapi gak mau minta karena menjaga kehormatan diri halo bu oh kalau enten yang nyuwun diparingi gak? Yeah. gak apa kadang duitnya oke berpanen buah naga panen durian, nono pengamen nih pengamen tapi api sopan-sopan lho gue gitar nang ngempiri rumah lagi ngunek ke gitarnya jreng perai rau guyu kelakuanmu yang ngunik Nung -nung Nung dulu kok lho dikasih kesempatan nunjuk kebolehan maksudnya jreng Rai pengamen yang membalik kluyur kluyur kluyur kluyur kluyur Yang maling guyuan itu semua loro, iki wajib duit orang Loro wajib duit orang mari ini. Loro orang isin ini. Loro wajib duit duit orang mari ini. malah wajib duit Rene mana ini. Loro ini. seminggu kok istekan Kalian seberapa tinggi sebegitu alam ini kan usah kasih ngelatih. <tinyuruh> <Ooh. tinyuruh> Mesujo biar ini tujuanku dan Dani. Bener orang tersinggung berarti ya tujuan. <tinyuruh> Atau ada orang yang membutuhkan tapi nggak mau minta karena menjaga kehormatan diri di sekitar kita pasti ada. Makanya acara hari ini menginspirasi banyak anak-anak yatim gak punya orang tua gak ada yang membiayai mereka butuh biaya pendidikan nah, kalau gak kita yang ngurusi ngopeni siapa maka agar punya rasa welas asih sama anak-anak yatim cukup satu rumusnya bayangkan misalnya yang yatim itu anakmu mesti welas sama. Hmm, dah nyoyonan yang yatim ya anakku oh, saya mau orang gak mikir So, disusul ke kok yang itu bu e paham kei e makanya pangabundin kei pangembat eh pangemban pangabatin projo mulai pak camat pak kapolsek, pak kades ya, harus kooperatif karena di sekitar kita banyak orang-orang yang di garis kemiskinan tapi nggak mau meminta-minta pak kades kudu nduwe datane rondo gipiro sakriso jengsepo harusnya nge-nome urusannya camat ngapun <SILENCIO> ten, ngapun ten diberi santunan bu, dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita kasihkan ini ganti kek no, ganti penyakit bu orang <SILENCIO> tak kawai prinsipnya ngono nampok kerja diri pola ira karawan nganti riwa Riri. nyaut riwa Riri. Mondar, Rantir. ngobat Moncat, kosak mora Rantir. nalor Bistur. nibo gulung jungkir Rale. kalang wes wes Eh orang trimo ngamal nopi 4 aku bisa kiram-kiram pergi pagi pulang petang goyang bayangan, kentang pantes pantat panas pinggang pegel perut perih pala pusing beringas beringis pelirak pelirik pelorak pelorok pendelak pendeli, peletak-peletik, penculat penculat penghasilan pas pasan pengeluaran polpolan potongan pirang pinang pajak pemutan premi pa paketan kursawis beho pergi setelah anak eh pergi setelah anak tidur bangun sebelum anak melek ngapunten ngapunten ngapunten ngapunten polahe ra karwane nyambut gawe oleh hasil, hasil kotor, pendapatan kotor, orang oleh digawe, orang oleh disimpen, ceng itu digawe disimpen ceng wis bersih halal thayyib berkah. Tarane diresiki, dizakati, Bu. Nggih. Wong Islam ra entuk gragas, oleh rezeki kok dipangan dhewe ra ning sing kecer. Niku padha karo disuguhi lemper, dipangan sak kulit-kulite, sak binting-bintinge. Nggon apa ku jenenge? itu aja kerampi lor ameng dipangan begane kelopo nih nanti dikrokoti sepet-sepetnya diletakai Isa, batok-batok eh mbohra eh, paham diome oleh ditabung disimpen tapi singwis bersih maksudnya dikai bantung dikai wakburami gede sak mejo orang aku dibeteti moro disimpen no freezer mau ngapa wih emprah paham gak? paham gak? Di sekitar kita pasti ada. Makanya acara ini menginspirasi betapa teman-teman panitia, mari ini santunan yatim, betapa neng ngumpul nge insya Allah kekompakan, kebersamaan nanggung musyawarah sengsai. Wafi, wafil Arbiaya tulil mukinin, ngalir wafi ibu jambu dereng orang rosong sama yang aku si ngeceh ini yang ngerasake wafi amfusihil afalatubesirun dan pada diri mereka sendiri apakah tidak memperhatikan maksudnya pripon wong takwa sing iso munggaswarku orang yang mengurusi wong rio orang yang berjuang mengurusi umat khidmat melayani masyarakat neng yang mengurusi awae diri barang awae diri diopeni so, nanti dilalek ke wayae ngaji ya Banter, wayai sholat yo, wayai dzikir yo, wayai mangan, yo, wayai turu yo, wayai kelan yo kelan, wayai istirahat yo istirahat, ngerti waya, jangan seperti lilit, ciput menerangi lingkungan tapi mengorbankan diri sendiri, kurang rasa kepenakus kebiscian mati, onehui lilit uang uribi sih bener orang kok terus ngopeni wong toh awai biwi kelederan kealain orang diopeni sibuk ngurusi eksternal melupakan internal tapi akai lho bu orang yang sibuk boleh pangan nganti orang ko bermangan ngomong bakal pecel saking sibuknya ngeladeni wong toko kelarisan nganti orang ko bersarapan Pecel laris tapi uangnya geblak sibuk bangun rumah tapi nggak sempat di rumah Ah, nanti omai gede, magrom-magrom yang duit, orang omah nanti mulai-mulai hmm, rong minggu ngurus perpanjangan visa balik meneh, sapa so, yang nenggoni omai ya ada puncun yang gendah mau dikirimin duit kalau luar negeri, dikirim, dikirim, dikirim orang tinggung bangun, orang gotuk apa-apa gaya nih dikirimi foto lewat WA ini omai dek, foto ini omai dek sekarang puncun mulai omai rangka masih dipotomai tangga nih ada orang yang sibuk meniti karir sampai lupa menikah sempat menikah tapi nggak serumah serumah tapi nggak pernah ramah kalau ketemu sudah sama-sama lelah, sama-sama payah kerjaannya cuma marah-marah lempar lemparan barang pecah belah kelakuan yang kaya kucing kerah dari tontonannya bocah-bocah, rumah tangganya bubrah, anaknya ora beres naik sekolah. Dipindah nonton sama dia, ya ora munggah-munggah. tuane susah dipanggil kepala sekolah, harus ngurusi hugah, akhirnya anak pasrah kemba. Orang gampang, dari kata-kata ini, ke Gaya kalo ngerti ini meng sibuk ngurusi jenengan jeningan <tuk> jeningan orang mikir awak kalo dewe ngaji terus terus terus terus terus terus ngerti ngerti aku ngeblak ini konegatak lereng ya kok dungguin bagian awa eko ya ngulam atur suun gongkongkongkong panitia kasih kiram yeee ngundang meneee nyon pak ngabun tenengkang agung atur perhatusan ibun, ini guys yang gue panas mau esorak kuat is melipir melipir nongisor wititan, gue nongkrak ya aku ya ramen tolo nyawang, kepenak kepena onoterope iyo belum, masak guys yang mau manggon kene lu is ngaleh melipir melipir dengan kau eh mugo mugo yang gue lo sampai no dibagi hidayah bersi Allah, Amin. kata lepate kata filave, kula lo enggang doef enggang bodoh, nyun aku ibun bangapunten, lan Konco-konco panitia, terima kasih sambutannya, penghormatannya, sekalian pulau, langsung nyuwun pamit, batin ngerus kei, lampah, jumbo, dinongo, buge, untuk manfaat, maslahah, barokah, fitini wa walafiroh, alfa, dieha, bangun belah ini, sungai, ia kana butuh wali mu'minin Allah wa wa alhamdulillahi rabbil alamin zaman wa min وإنك تعالى محاجاتنا فقدها كفى بك وليا وكفى بك نشيرا اللهم سلمنا وسلمنا.